Mulai dari event gratis terbaru, event kolaborasi Free Fire X Saqib Al Hasan, sampai dengan bocoran update besar OB32 dan lain-lain eh, yes. Oke, yang pertama ada info event kolaborasi Free Fire X Saqib Al Hasan atau Free Fire X Sah, atau Free Fire X Soib Malik atau Free Fire Cricket yang dimana pada event kolaborasi ini Kakek Garena menghadirkan beberapa event dan hadiah skin yang keren dan menarik buat kita dapatkan nice. Untuk apa saja hadiah atau item dari event ini kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada skin terbaru dari Parasut Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin Parasut gratisan pada umumnya Terdapat desain logo dan tulisan sah di bagian atas dari skin ini. Yang kedua ada skin terbaru dari senjata panci. Ya seperti temanya, skin panci ini memiliki desain logo karakter dan tulisan sah. Sayangnya untuk sekarang info ini hanya ada versi cuplikan fotonya saja. Yang ketiga ada skin terbaru dari senjata tongkat pemukul baseball untuk desain tampilannya simple tapi lumayanlah buat menambah koleksi skin tokat pemukul baseball default kita ya kan yang dimana skin ini memiliki desain kepala harimau dan tulisan sah di bagian depan dan belakangnya yang keempat ada skin terbaru dari glue untuk desain tampilannya masih sama dengan skin parasut atau skin panci tadi ya di sini yang kelima, ada tiga set bundle terbaru Yang pertama ada set bundle kostum Pakistan Untuk desain tampilannya simple tapi kece maksimal nih cuy Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju dengan kombinasi warna hijau tua dan muda Terus ada skin celana putih polos, skin sandal gaming, dan skin rambut Yang kedua ada set bundle Jogador Sah dalam bahasa Portugis yang artinya pemain sah. Untuk desain tampilannya masih bisa dibilang mirip-mirip lah ya sama set bundle cricket yang dulu pernah rilis pada event Gold Royal. Cuman di sini yang beda hanya dari segi desain warna, terus tulisan sah di bagian depan dan belakang dan nomor punggung 75 di bagian belakang dari skin ini. Yang ketiga ada Set Bundle Conjunto Lord Crickwete dalam bahasa Portugis yang artinya Set One Cricket Untuk desain tampilannya B aja lah ya Tidak keren banget dan juga tidak jelek Yang dimana Set Bundle ini terdiri dari skin baju dengan tulisan buyah di bagian depan dan belakangnya Yang memiliki desain tulisan champion dan nomor punggung 92 Terus ada skin celana hijau muda polos, skin sepatu putih, dan skin topi dengan desain logo bintang Untuk di Free Fire server luar seperti Pakistan, set bundle ini hadir pada event Spin Lucky Royal Champion in Green Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan set bundle ini rilis pada event gacha spin terbaru atau pada event gratisan dan tidak menutup kemungkinan saat bandel ini tuh bakalan menjadi hadiah baru pada event God Royale kedepannya. Jadi kita lihat nanti ya, cuy. Okay. Yang kedua, ada event Moco Store terbaru. Jadi besok tepatnya tanggal 30 Desember akan hadir event Moco Store dengan hadiah utamanya adalah skin Skywing Winterland Sludge. Akan hadir event Moco Store dengan hadiah utamanya adalah skin Skywing Winterland Sludge. Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan skin Skywing ini hanya dengan 9 diamond atau sekali spin saja. Tapi jika kalian tidak beruntung nih, kalian membutuhkan kurang lebih 1124 diamond untuk mendapatkan skin Skywing ini. Yang ketiga, ada event bonus top up terbaru. Jadi sebentar lagi akan hadir event bonus top up berhadiah skin senjata MAC 10 cianfir di game Free Fire. Wah, ini merupakan event bonus top up pertama yang hadiahnya adalah skin senjata ya. Besok-besok kalau ada event bonus top up berhadiah set bundle, sabi kali ya. Untuk bagaimana full tampilan dan statistik dari skin ini tuh sudah pernah gua bahas ya. Dan kemungkinan skin ini akan menjadi hadiah bonus top up kurang dari 300 diamond cuy kalau menurut gua. Yang keempat, ada beberapa spoiler update besar OB32 yang akan hadir di tahun depan yaitu tahun 2022 Yang pertama ada beberapa pembaruan senjata baru atau versi baru Yang pertama ada pembaruan untuk senjata SG-2 atau shotgun M1887 Pada update selanjutnya, beberapa senjata akan mengalami peningkatan Senjata jarak dekat shotgun M1887 juga akan mengalami peningkatan atau pembaruan Dilansir dari salah satu website resmi Garena Free Fire Menginfokan bahwa nantinya akan hadir senjata baru SG-2 atau shotgun M1887X Yang spesial dari shotgun M1887X ini adalah Untuk kapasitas pelornya diperbarui menjadi 3 peluru Dijelaskan di sini, setelah pembaruan dan transformasi, M1887X dapat dimuat dengan tiga peluru sekaligus. Mari kita melampiaskan kemarahan Anda, yang dimana nantinya senjata shotgun M1887X ini akan tersebar di seluruh map in-game secara random. Jadi, buat kalian yang menemukan senjata SGM1887X ini. Bakalan sedikit diuntungkan saat kalian buat dengan musuh. Yang kedua, ada senjata baru SPDY. Keistimewaan atau kelebihan dari senjata SPDY ini adalah. Versi terbaru dari SPD ini memiliki penetration yang lebih besar terhadap Blue Wall, mampu menembus Blue Wall dan merobek luka musuh yang terbuka hulu ledak penetration SPD. Dengan kata lain, ini akan membawa keuntungan besar bagi pemain yang menggunakan SPD y baru ini, ya, karena akan lebih mudah menembus, menghancurkan Blue Wall, dan mengambil perlindungan atau kompon lawan sepenuhnya. Kok Jadi, ngeri gini ya? Senjata SPD di update besar OB32 ini, cuy! Ya, entarlah kita review ya. Butuh berapa peluru atau pelor untuk menghancurkan satu glue wall dengan senjata baru SPDJ ini, dan apakah beneran tembakan dari SPDJ ini itu bisa menembus glue wall? Yang ketiga, ada senjata M249X. Yang dimana kabarnya untuk kekuatan menembak atau damage-nya lebih besar daripada senjata M249 biasa Terus banyak meningkatkan fitur M214 Amplifier. Yang keempat ada senjata Groza X yang dikabarkan untuk damage dan rate of fire-nya lebih besar, atau sakit dan cepat dibandingkan senjata Groza biasa, yakni Booster Warhead Version. Yang kedua, ada bocoran next evogan atau skin senjata evolution. Dikabarkan nanti di update besar ob 32 akan hadir evogan terbaru dari senjata Groza. Wih! Senjata Legend Groza yang sudah ada dari Free Fire itu masih beta atau baru pertama rilis, ini dibuatin atau dijadikan salah satu skin Evogan ya, cuy, Garena mantap! Yang ketiga, ada beberapa fitur terbaru. Yang pertama, ada fitur pembatasan bermain game Free Fire. Di sini dijelasin bahwa nantinya akan diberlakukan sistem pembatasan bermain per hari atau dalam sehari. Jika kalian melebihi batas jam yang ditentukan untuk bermain game Free Fire dalam sehari, kalian akan dikenakan sanksi atau hukuman. Ehm, dari sistem ini, ada segi positif dan negatifnya sih kabar baiknya kita atau anak-anak di bawah umur yang main game Free Fire itu bisa membatasi seberapa lama kita bermain game Free Fire ini agar tidak terlalu lama sampai melupakan kewajiban kita yang lain ya kan dan kabar buruknya para player yang biasanya nge-push ke top global rank itu tidak bisa bermain sepanjang hari atau waktu dong apa pendapat kalian mengenai sistem pembatasan jam bermain ini cuy? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Okay. Yang kedua, ada fitur baru New Tab Tester. Dijelaskan di sini, nanti dimungkinkan kita bisa menyimpan set khusus atau set favorit kita. Wih, ini nih fitur yang banyak ditunggu sebagian besar player Free Fire ya kan? Jadi kita tidak usah susah payah mengganti set bundle favorit kita Dengan adanya fitur baru ini kita lebih mudah menyimpan koleksi set bundle andalan kita Dan memudahkan kita untuk gonta ganti set bundle favorit kita yang satu Dengan set bundle favorit kita yang lainnya Yang ketiga ada info bahwa nantinya dimungkinkan untuk mengedit atau mengubah karakter selama permainan untuk info ini, gue kurang tahu apa maksudnya sih, cuy. Mengedit atau mengubah karakter selama permainan. Apakah kita bisa mengganti set bundle atau karakter di dalam in-game Free Fire? Kalau iya, wah, nggak logis. Coba dah kalian tulis pendapat kalian di bawah ya. Yang keempat ada fitur peningkat senjata. Dijelaskan di sini bahwa nanti dimungkinkan kita bisa meningkatkan atribut atau statistik senjata dengan golden design dan membuat senjata dengan desain itu um, apakah yang dimaksud dari info ini tuh nantinya akan hadir fitur atau tempat yang dimana kita bisa membuat desain senjata atau semacamnya weapon upgrader dapat meningkatkan senjata dengan template senjata emas menjadi senjata emas dan juga dapat meningkatkan senjata emas tingkat rendah ke senjata emas yang lebih canggih Jadi bisa dibilang ini merupakan fitur atau tempat custom Atau tempat kita bisa mendesain set bundle atau senjata gitulah ya Ya itu yang gua tangkap dari info ini Yang kelima ada pembaruan lobby khusus Dijelaskan di sini nantinya pada lobby game akan menampilkan lobby khusus Sesuai dengan Elite Pass yang kalian dapatkan yang keenam ada karakter baru Tala. Kalau kita lihat dari namanya, kayaknya sih ini karakter laki-laki, cuy. Karena Tala, ya kan? Entarlah kita coba review untuk tampilan, skill dan cara mendapatkannya. Yang ketujuh ada area atau zona baru pada map in game, yaitu Immortal Zone kalau dilihat dari namanya saja Immortal Zone yang artinya zona abadi ngeri ya namanya zona abadi enggak tuh bakalan nggak bisa mati tuh walaupun dipelontarin 6 sekuat nanti coba kita lihat atau cari info dari area zone baru Immortal Zone ini itu akan rilis pada map apa apakah bermuda atau purgatory atau map baru Alpine? Yang kedelapan ada inkubator terbaru, yaitu Ansin Hauntress yang artinya hantu kuno dalam kurung kerah tinggi putih. Ehm, kemungkinan kerah tinggi putih ini tuh merupakan clue untuk desain set bandelnya. Mungkin yang memiliki kerah yang tinggi gitu. Berarti dengan kata lain inkubator ini tuh bisa dibilang inkubator dalam kategori bandel ya Bray. Yang kesembilan ada event eksklusif rewards. Yang pertama untuk hadiah kenaikan rank dari kelas sekuat rank season 11 adalah skin Golden SKS. Yang kedua untuk hadiah dari kenaikan rank season 27 adalah skin eksklusif Sepas 12 Karolin Yang ke 10 ada loot booster. Dijelaskan di sini loot booster ini merupakan sebuah senapan. Tahan tombol api untuk meningkatkan kerusakan dan jangkauan, serta mengurangi penyebaran. Memuat ulang jika disimpan di atas ambang batas. Um, kayak sistem dari senjata CG-15 ya, yang dimana ketika kita menahan tombol tembak, maka damage yang dihasilkan menjadi lebih besar. Yang ke-11 ada info bahwa terdapat file SG-2 atau shotgun M1887 baru pada format Petsiba. Untuk saat ini gua belum tahu pasti apakah yang dimaksud di sini itu skin SG2 terbaru atau inkubator shotgun M1887 yang kemarin sempat kita bahas. Jika yang dimaksud di sini adalah shotgun M1887 yang kemarin kita bahas, berarti inkubator shotgun M1887 yang kemarin udah kita bahas itu akan hadir atau rilis setelah update besar OB32 mendatang. Selain itu, untuk saat ini website Free Fire Advance Server masih belum bisa dibuka karena ada kendala atau error gitulah. Di sini ada keterangan server sibuk, silahkan coba lagi nanti. Dilansir dari salah satu website resmi Garena Free Fire Indo, untuk pendaftaran Free Fire Advance Server akan dibuka besok tepatnya tanggal 30 Desember. Jadi buat kalian yang ingin mencoba update-update terbaru OB32 ini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 Gua Adisi YouTube, cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battle Ground. Salam update.